Hai guys. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. I do Fitri. Okay. Tak nak setuju ucapannya. Tak perlu lagi. Maaf. Maaf. Okay. okay. Setiap yang korang dapat lihat depan aku ni. Hari ni aku nak makan menu-menu raya. Okay. Uh, kita mula dari kanan eh. Di sebelah kanan aku ni kita start dengan kita ada rendang ayam. Kita ada rendang daging hitam. Masa hitam. Dan kita ada nasi impit dan juga puas kacang. Aku tak sik, -sik walaupun aku tak makan banyak pun. Selalunya aku makan... Tiga empat ketul je. Hmm, <laughs> ni aku nak makan semua ni sekarang ni. Tak. Okay. Kita ada juga ketupat palas dan juga lemak. Paling favorite lah ketupat palas ni. Kalau ada ketupat palas, lemak tak payah ada pun <laughs> Tapi ada juga lemak, jagung. Tapi aku tak makan. So, kita letak sini. Okay. Nasi impik pun aku prefer dengan kuah kacang. It's the offload So, yeah, Alam-alam dah raya duit rumah je tak boleh jalan, Aku shoot lah video ni. Walaupun sebenarnya aku malas ni. Malas. Sebab... Hmm, itulah sebab tu Nampak-mampak mari kita makan oh. Kita minum dulu, okay Minum dulu Air anggur Bismillah. Ya, Aku aku, aku makan ni dulu Kita tunjuk ni ya. Ini rasa impit dan keluar kecang Bismillah Okay, dia pedas ya Kua kacang tahu semua pedas jadi sedap Okay. Next, aku nak makan lemah ketupat lah. Okay. Ini tak tepi lah. Oh, ambil. Favorite aku ketupat palas, Tapi tahun ni tak buat. Beli saja. Ha-ha. Tak dua lah. And then Lemang Comel kan lemang uh, Kalau lemang Aku tak suka ada kerak-kerak No ni no ni Okay dua kita ambil Kita ambil rendang Macam beher besar kau uh, Tengok saya kombinasi ayam kuku, oke okay. rendang daging hitam ini sedap juga, oke okay, mari kita makan goseñal Hmm. Masawih. Poh. Kayak kayak lemak ya. Nak satu sekali suap terus. Sudah mm. gila! Mm. lagi dalaman. Mm. One bite challenge. 그냥 ya cut. Okay. Itu saja. kot. Aku rasa cukup tak boleh nak makan buat banyak sangat. Berat pun kan turun pun masa puasa ni. <laughs> okay apa-apa pun jangan lupa untuk like video aku dan juga subscribe okay channel aku. Bercuma je. Lagi sekali. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Free Okay bye-bye. Bye-bye.